setelah ratusan purnama setelah ribuan kilometer tadi naik ojol aduh panas banget ya tadi ojolnya nggak ada AC-nya dan ini kita sampai di kantor saya tempat saya bekerja dan uh, ya hari ini kita akan ikut kegiatanku bareng-bareng ya di solider.id penasaran kan yuk ikut bareng-bareng Waalaikumsalam, Bim. Tulisanmu gimana yang kemarin? Udah siap ya? Kirim ya, Bim ya. Nanti segera tak edit dan uh, insyaallah posting hari ini bisa insyaallah. Gitu ya, Bro, tak kira, eh, tak tunggu ya. Ada nah teman-teman barusan saya melakukan aktivitas yang biasa saya lakukan berkoordinasi berkomunikasi dengan kawan kami menyebutnya kontributor begitu ya kontributor adalah orang yang atau mereka atau kawan-kawan yang berkontribusi menulis konten di solider.id nah setelah itu kemudian ya editing-editing menyesuaikan dengan standar yang ada di solider.id dan selanjutnya adalah kami mengupload ke portal atau website yang namanya Solider.id Nah apa itu Solider.id? Solider.id adalah sebuah portal berita, sebuah website yang secara fokus menyuarakan isu difabel atau disabilitas seperti itu. Menyuarakan kalau lebih tepatnya adalah menyuarakan isu advokasi difabel begitu ya. Nah karena apa? Karena kami berkomitmen bahwa difabel ini semakin hari semakin harus uh, Setara, begitu semakin setara dan uh, bisa terus, terus berkontribusi di masyarakat seperti itu. Ada banyak hal atau banyak konten di solid.id jadi tidak hanya berita begitu. Kami juga memposting tulisan-tulisan uh, yang bersifat features, kemudian uh, human interest seperti itu. Itu juga kami posting. Harapannya adalah uh, masyarakat luas semakin tahu tentang difabel, masyarakat luas semakin banyak yang baca solider. Dan isu difabilitas atau isu difabel nanti menjadi isu yang ya sama dengan isu yang lain, isu perempuan dan beberapa isu yang lain seperti itu. Nah, saat ini kami e, fokus begitu ya ke isu yang lebih spesifik yaitu isu e, keadilan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kawan-kawan difabel ini meraih keadilannya bisa me, bisa me, apa ya? bisa kawan-kawan yang misalnya berada pandangan hukum bisa lebih berani untuk melaporkan kemudian juga dari segi aparat sipil negaranya juga lebih bisa aware dengan dibabel, tahu bagaimana berinteraksi dengan dibabel dan lain-lain. Nah, -lain. cara-cara ini kami lakukan, kami apa ya? Kami upayakan dengan memproduksi konten-konten positif lewat ya ini lewat lewat portal yang kami cintai yang namanya solider.id. Nah, teman-teman sekalian, jadi solidar.id ini adalah bagian dari ya, bagian dari lembaga kami. Jadi lembaga tempatnya bekerja namanya Sigap atau Sasaran Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabel. Jadi di sini kami tidak sendiri, teman-teman ya. Kami ada beberapa kawan dari divisi-divisi yang lain. Yuk berkenalan bareng sama mereka dan uh, ini dia videonya. andar wakil direktur SIKAP SIKAP mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri Di SIKAP untuk mewujudkan itu dimulai dari lingkungan SIKAP sendiri Dimana semua staf itu terdiri dari developer dan non -de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 Teman ini uh, bisa ada yang sifatnya uh, strategis, yaitu advokasi terkait kebijakan, Contohnya adalah juga uh, berupaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang inklusif, kemudian juga di tataran masyarakat ada mengikutkan uh, membuat Percontohan atau pilot-pilot tentang bisa inklusi. Kemudian eh, ada advokasi juga, artinya pembelaan terhadap teman-teman di Babel yang mengalami permasalahan dengan rumah atau menghadapi permasalahan dengan hukum. Nah, ini advokasi yang sifatnya responsif ketika ada kasus kita bantu bagaimana di Bapel itu eh, menyelesaikan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 membantu mengatasi COVID ini di beberapa daerah di Yogyakarta. Halo, selamat datang, saya Buny Patona, saya dari Sikap Indonesia. Di Sigap saya sebagai asisten program untuk program Desa Inklusi.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 dan uh, sampai saat ini mas, uh, apa uh, pekerjaan yang saya lakukan mengenai uh, administrasi dan masalah rumah tangga, kemudian uh, masalah HRT, nah gitu. lebih, lebih seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Kami adalah tim keuangan disigap yang menjalankan kegiatan proses laporan dan keuangan dari program ke. Kami ada bertiga, saya Prabas Dwi Obayanti, ada Pak Sanket juga Pak Rudin sebagai manajer untuk Terima kasih. Halo, nama saya Raka. Saat ini saya sedang makan di Sigap. Oke teman-teman, uh, seperti halnya. Uh... Media-media yang lain, Solidar juga terus berinovasi gitu ya. Kalau sebelumnya itu kami hanya punya website, nah sekarang kami punya beberapa pengembangan teman-teman. Ada Solidar TV di YouTube dan juga ada podcast di DivaPods. Selain itu kami juga ada sosial media teman-teman di Instagram, di Twitter, di FB gitu. Nanti silahkan di ini ya teman-teman ya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini juga membagikannya ke teman-teman ke kalian, ke saudara-saudara kalian dan lain-lain dan juga nggak lupa silahkan follow akun-akun Instagram kami akun-akun sosial media kami yang ada di deskripsi nanti dan buat teman-teman yang punya ide terkait dengan isu disabilitas dan pengen dituangkan dalam bentuk tulisan, boleh banget kami terima, kami terima kontribusi teman-teman dan nanti insya Allah kalau Lolos kurasi nanti akan kami tayangkan di portal Solidar.id. Kirimnya kemana? Silahkan kirim ke acuan.id.